123 salik lagi bersama otom spinner hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor slot Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita bawa modal receh saja 80000 kita akan mencoba mencari profit-profit manis di get of get of Olympus pastinya ya seluruh ya biasa kita cocol-cocol manual dulu lah ya kita cari pola-pola mantapnya mantap ini sih harusnya gacor seluruh harusnya gacor di awal-awal Spin manual kita dapat kali 10 konek ya lumayan lah set kita coba geser ke quick aja 30 kali ya suruh ya Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di rtp8000 bosku situ slot tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat di sini berapa berapapun pasti diperlukan bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa cek RTP game relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku jadi buat kalian semua yang tahu RTP slot gacor hari ini atau RTP slot hari ini pasti paham lah ya kalau fungsi RTP itu biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak slur dan Joma di RTP 8000 seluruh yang RTP gamenya live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yo langsung gasken saja cocok-cocok manja di RTP 8000 untuk link slot gacornya ada di bentuk langsung gak ada bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 situs load bergator tersolid Sandero jagat dunia akhirat di sini WD apapun pasti di PR lunas Bosu dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relapse 24 jam per menit pada detik nah sesuai dengan game gamenya itu sendiri pastinya jadi buat kalian semua jangan-jangan jangan memang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya yuk untuk link gacornya saya sematkan di pin komen bosku langsung cocel -co selamanya -co -co -co saja di RTP 8000 pastinya yuk back to the game-nya seluruh saldo sisa 52.000 kita belum dapat pecah-pecah mantap atau Frisbee isi daging bro-dor lumayan-mayan ya kali kali enam lah ya. Kali-kali enam penghibur lara ini judulnya sudah saldo Waduh, waduh, waduh, pertama deh, backstreet 200 ya. Juga, semoga kita kasih isi siang, lumayan banyak pastinya. Duh, kali doa tuh, malam yang hijau. Konekin dong, hijau konekin dulu. Aduh, nanggung, seluruh nanggung loh. Sekali, kenjali kan mantap. Bonus lagi, tambahan lagi, ungu. Oh. Aduh empat skater seluruh hmm. Aduh Nama saya sedikit kecewa Kalau ada empat skater Biasanya kalau habis skater ini Itu susah cari skaternya Boleh kan udah beberapa kali Ada empat skater di dalam skater Susah Tapi kita coba lah ya Ayun kasih kegacoran kegacoran mantap mulus. Tutu tutu tutu enggak ada isikah? Enggak ada isikah? Enggak ada isikah. Sepertinya sahabatnya seperti. Andeng sekali bosku, hmm kali dua lumayan lah ya 14.000 ribu koneknya, 14.000 ribu, Lalu, lumayan lah ya, dua ratusan lah ya, profit profitnya tipis-tipis dulu lah ya, tipski tipski dulu lah ya, kita profitnya, ini lumayan lah kita bisa menikmati sempak sempak sih nongol ya, mau tanya? Ayo dong us. Asih dong. Lagi dong. Lumayan lah ya, Lur. 200.000. Lumayan free spin yang lumayan-lumayan ada isinya ya, yuk Atas gelas lagi. Hmm, sayang terbuka sayang pecah cuma sekali celut oh, oh, oh ya buat kalian semua yuk dibantu like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini slot hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor Olympus hari ini slot gacor hari ini slot Olympus hari ini Olympus slot hari ini Bola slot gacor Olympus hari ini bola slot Olympus hari ini RTV slot gacor hari ini RTV slot hari ini RTV slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya. info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olympus hari ini info slot Olympus hari ini intinya semua yang berhubungan dengan oleh bos kita pasti ada bosku jadi buat kalian semua yudhi bantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga kita berbagi berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh bos hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor Olympus hari ini slot Olympus hari ini RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor. Oleh hari ini, RTP slot Olympus. Intinya, semua yang berhubungan dengan Olympus, Info Slot Gacor, mantap. Kita dapat lo semoga kita dapat yang agak-agak berisi gitu loh. Yuk, kasih dong! Kasih dong! Kasih dong! Kedua 2400 nih. Mana ya tadi? Biasanya kalau lemas dia di alam sekater tuh susah lagi nyari sekater makanya kita naik jet kita coba cari puter puter puter dapatlah lumayan nah. hidung mana lagi mana lagi puter belum ada yang konek anjir anjir lah kalau nggak ada yang konek nggak ada yang mau nekah hmm, kuning jadi sih kuning hijau bisa ungu bisa sih hmm yang nggak sama aja bohong us pus pus pus pus pus kok hangir, aduh mah kota pecah kok, mak aku tak pecah, tak pecah. Hmm, sayang seribu sayang gak ada petir ini petir merah dong, tapi comeback tuh, us kok si dong us, ungu hmm. pecah, ungu pecah, hmm pecahnya tiga puluh lima ribu, sayang seribu sayang gak ada petir sama sekali tuh nggak ada petir yang konek kamu sekarang, las doang, kasih empat doang, anjir udah hmm, jelas konek, hmm, jelas konek lagi dong, biru, hmm, merah boleh, merah boleh, merah boleh, uh, dulu lima belas ribu lagi dong, lagi pecahnya lagi, syukur tambahin petir lagi lah, lumayan lah ya yes, lu 16000 kali 6 doang, wah so khusus uh, uh, uh, uh, uh, uh, lumayan 390 lah ya kita coba kita habisin spin ini kita coba teori bui ibu ya kayaknya sepertinya sudah-sudah mulai harus diterapkan ya seluruh ya kalian hmm. itu bagus sayang seribu sayang kok tadi konekannya kayak kai banget ya pecahnya udah mantep banget mantep buat pecahannya bisa ngepecahnya 30.000 di dalam fresh kok enggak ada petir-petir yang mantap gitu hajar kali 500 max spin langsung terus duduk-duduk -du -du, kita kocok-kocok lagi lah ya kita coba buy saja di 2400 nih udah pusing sih udah susah masalahnya. mending kita nekat-nekat baca nekat-nekat feeling good semoga feeling good kita teori gue yang bagus ya sebenernya ya enggak rugi lah intinya enggak rugi aja kuning jadi kuning jadi mantap tambel kali tujuh lumayan lah ya tujuh pertama lagi dong lagi dong uh buruk uh, kuning jari gu gendangnya -gendang fix jadi sih gendang mantap yuk hijau hijau hijau kasih dong hijau hmm berapa skater nih dua doang kah anjir ganjel doang itu anjir Tersinjirin sih, suruh susah kebut. Terus, terus, dulu, kali 10, enggak kone kan? kali 12, tiga sih. Gua naik lumayan lah ya. kita nyari ditambahnya aja. main kali 12, udah bakal 19, tinggal nunggu kecantikan mantap, mantap. Cuma birunya dulu, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Entah ini di jadi. Aduh, aduh, aduh, do aduh, aduh, aduh, lagi aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, do lagi dong, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mantap nih kuning jadi dulu, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, las aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mantap aduh, aduh, gelas fix jadi mantap 12.000 lagi dong lagi dong uh, jadi uh, 16.000 lagi dong Aduh tuh merah aku semua anjir tuh mau lumayan 16.000 kali 36 600.000 fix-fix-fix habis fix. ini kita langsung auto kabel saja karena diri ada tadi dan pecahnya susah kali cok susah kali connect seluruh anjir banget ya. jadi kita manfaatkan kesempatan WD dengan sebaik mungkin ya jadi kita langsung gaskan kan saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment, subscribe nya ya seluruh ya bye bye salam jackpot Lur